Halo, guys! Welcome to my channel, Apa Cetippi. bye, -bye. coba kami hadirkan tentunya masih dia suasana bahagia kesempatan sore hari ini ku hilang Selamat Sakit gantang, pawa ngabahom di sana, hidup di haku pagun mencahwa kekalau, kaya amat sakit gantang. Bos Putiara Musik Selamat duduk santai Bersama Mbak Ririn Selamat berbahagia Macam wongongong tisihah Gantuk iya wat hatong mudaan Dijaga tiga kuat pon iman Putih Uy, sih Macam hampir hilang, kantuk ya waktu tunggu dah. Dijaga tiga kuatku. I'm pengobat duet pepa ayo duet lagunya agak lagu tersebut bang kembali bersama gaya musik versi Lampung. Selalu terserah, lepas Muserah ma'amun sahat Kilu kurang setawitan Kutemahuhi malahat Asal ham sepionat Muserah ma'amun sahat Kilu kurang setawitan Mabuki asal asalam setia ngan Diriku ibarat cukup, abang saya menggung kemudi Diriku ibarat kain, terserah repas Terserah repas Ya, musik spesial untuk di akhirnya. setiap orang ku sehama amon saha kilu kuham setawitan ku temabuhi malahan asaham setiap orang diriku ibahat cukup Abang saya menggum diriku ibaratkan terserah pasulam, terserah pasulam.